melaporkan lapa sudah turun dan kami pun sudah pindah lokasi yang dari lokasi awal kita ada di sumber sari sekarang sudah turun kita mengamankan dan warga sudah keluar dari pemukiman masing-masing. Ah ini ini ini sudah dekat ini. Ya ini kudus kempel sudah sampai di sini. Untuk wilayah Curakoboan Lumpur masih berjalan dari arah atas Curakopoan sudah dipenuhi dengan materialan Sehingga rumah-rumah hampir 90% ombang saat ini Lumpur masih berjalan Curah kopaan saat ini